Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel YouTube Bama Isya Putra Oke okay guys, jadi di kesempatan kali ini saya berada di Desa Bukit Bungkul guys Oke, okay, ada apa dengan Bukit Bungkul ya? Kok semangat banget dengan Desa Bukit Bungkul ini Oke, okay, jadi guys, saya akan mencicipi salah satu kuliner atau salah satu jajanan waktu SMK guys Wow, kalau kebayang SMK udah hingga tingkat masa putih abu-abu ya guys uh, Udah lah, nggak bisa Coba tuh jajanan atau makanan yang ada di desa Bukit Bungkul guys Ya, ini... eh uh, guys Xiaomi Pak D, ya Ini Pak D ini dulu sering mangkal di, di belakang Di belakang lokal SMK, ya, guys ya. uh, Oke, okay, kita langsung ke itu Di belakang Salam Hunya Hunya, huya, Mantap Itu Mamang Patagor dan itu Mamang Xiaomi, ya Yang di tengah ini Ini Mamangnya jualannya ada di... Ini, ya Di... Uh, samping TK ya TK Mai masih ini di depan Al Koiria ya MTS Al -Korea. oke jadi gimana kedepannya ini kita samperin namanya yuk Bang mana nih semuanya Bang semuanya Bang oke iya dengan Mas siapa ini Mas Roni Mas Roni ini anak Pak Di itu ya ada yang legendaris yang waktu jualan di SMK ya nah ini guys ini porsinya masih tetap 5 ribuan oke 5 ribuan aja bang campur pak campur, nah itu ini mie legendaris banget guys ketika saya masih SMK ya okay. ini jualannya pak di di belakang pas di belakang lokal guys ini ada ada kubis ya bang ya ada kubis, tahu dan dikasih uh, bumbu kacang, kacang guys. Oh. Dikasih kecap lagi. Oke. Oke, lengkap. Ini jajanan uh, masa putih abu-abu ya, guys gitu ya. Buka jam berapa, Bang? Pagi. Pagi, Bang ya. Dari jam berapa itu? Jam 8. Dari jam 8 sampai Oh siang sampai sore, oke okay, okay. okay, kita cicip dulu guys. Oke okay, kita udah dapat ini ya guys, apa namanya? Uh, makanannya atau siomay, siomay, siomay bukan Xiaomi, ya? Xiaomi itu handphone. Siomay masa putih abu-abu guys, Pak D, Pak D masa putih abu-abu. Jadi uh, kita makannya ini dulu ya, Dapain dulu ini diginiin guys, diginiin. Ini mengulang masa putih abu-abu guys. Nah, gini guys, di... nah seperti ini makanya guys <laughs> Ini tutorial makan ala SMK ya uh, Dulu Pak Denya ini jualan di belakang pas di belakang lokal kelas saya guys Jadi uh, waktu jam kosong atau mungkin gak ada guru masuk Kita jajan atau beli Pak ini di belakang uh, kelasnya guys Nih, ini siomay Pak D A2 ya nih guys. Ini dapat banyak nih ya. Ini porsi 5000 guys ya. Di porsi 5000 dapat banyak. Ini ada eh uh, siomay, ada tahu, ada kubis guys. Oke, gimana kan semuanya ini? Kita cipinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana kita cicipin guys. Oke, kita cicipin yang siomaynya ya. Siomay Pak di semua. Hmm. Boh, rasanya guys, Buh. Rasanya tuh kenyal, terus ada dicam apa? Ada bumbu bumbunya, terus ditambah kuah kuah kacangnya ya. Boh, mantap guys. Kita coba yang ada tahunya guys ya. Mana ini nah ini. Yang ada tahunya guys. Bu. hmm Ya, ini ada tahunya guys. Ini. Kita ada tahunya guys. Kita cuci minyak, kita tipin, kita makan. Hmm. nggak guys, siomai siomainya siomai siomai Pak D A 2 ya itu saya masih SMK. A ini jualannya di belakang lokal saya guys bayangkan ini yang jualan kebetulan saya di apa dilayanin anaknya ya guys. Pak d -nya jualannya di pasar. Jadi yang untuk yang di depan MTS ini ini yang jualan anaknya guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran di mana Pak D apa Masnya ini jualan, anak pak D itu jualan anak pak D itu jualan di depan itu ya pintu gerbang e, MTS ya pintu gerbang MTS desa Bukit Bungkul guys buka dari jam 8 pagi sampai sore guys Turan. cicipin guys ya cicipin di samping mamang es tebu oke kita makan lagi itu soal rasa dari zaman masih SMK enggak pernah bohong serius masih lazis like masih mantap guys joss uran cobain kenyang guys pokoknya mantap nah ini, ini tahunya guys ya ini ini ada tahunnya jadi konsepnya ini siomanya ini dimasukin di dalam tahunya ini ya nih. Nih, mantap nih hmm. Oke, untuk review makanan di Desa Bukit Bungkul ini cukup kali ini dulu aja ya guys ya. Jangan lupa support dan dukung channel ini ya agar mendapatkan video-video terbaru ya. Jangan lupa ini ada es tebu juga, ditemani dengan es tebu guys. Jangan lupa untuk yang suka es tebu silahkan mampir aja di uh, Desa Bukit Bungkul ya. Di samping pintu gerbang uh, MTs ya, MTs Bukit Bungkul guys. Oke, jadi guys itu tadi salah satu makanan legendaris ya. Ya. Oke okay, Masih, terima kasih banyak guys oleh konten. Salam mangu, uh, untuk Bapak Dini Oke okay, siap nonggoh. Matresun nggak kembali ini, matter, matter, matter gye, Aku yang matresun juga. Apa boleh izin konten di sini? izin tak upload gye oke okay, siap oke okay, jadi guys uh, itu tadi salah satu kuliner yang ada di desa Bukit Bungkul A2 guys salah satunya yaitu siomay, siomay Pak di waktu SMK dulu sangat terkesan uh, dulu bapaknya belinya di belakang lokal ya di belakang lokal melompat pagar dan kecantol cantol Oke okay, mungkin itu aja stay video kali ini ya jangan lupa untuk teman-teman rekomendasikan jajanan-jajanan pinggir jalan dimanapun itu tolong tulis komentar di bawah ya dimana tempat yang perlu direview seperti ini jangan lupa untuk dukung dan support channel ini agar lebih berkembang lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe guys uh, cukup sekian untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.